Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada sebuah kabar dari Indosiar Ini info penting banget ya Sekaligus info bahagia ya. Perhatikan persahabat di postingan in Indosiar Soal acara Kiss Award 2022 Karena idola kesenangan kita Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Bilar Ini akan hadir di acara tersebut kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Jangan lupa dukung terus artis favorit kalian di kiss World 2022 ya. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung like postingan nominasi artis kesayangan kamu. Wow, Allah banget ya. Diketin kembali untuk selalu mendukung idola kesayangan kita. Yang pasti persahabat yang idola kesayangan kita, Rizky Bilar maupun Leslie Kejora ini akan hadir di acara tersebut. Siap-siap tentunya kita akan melihat. Leslar membawa banyak piala penghargaan Tanggapan juga banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar Yang dari angkung seberhitungan sekolah Leslar mengatakan Yeay ada idola gua nih Leslar katanya tuh masya Allah banget ya Alhamdulillah Idola kita Bunda Lesti Papa Bilar bisa dihadirkan di acara tersebut Untuk berikutnya para sahabat kita lihat juga ada ungkapan spesial terbaru dari Kanova ya Kanova ini mengunggah sebuah postingan momen 7 bulanan BBL Wah, wow, Masya Allah banget ya Ini momen-momen yang tentu membuat kita semakin bahagia Mudah-mudahan rumah tangga Lestibilla selalu langgeng Dan bahagia serta semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Di postingan ini pun Kanova menuliskan sebuah kalimat yang dituliskan di postingan ini 7 bulanan baby L November 2021 Jakarta kangen Indonesia dan keluarga terutama kangen pengen makan rujaknya enaknya kebangetan wow masya banget ya kata Kanova rujaknya enak banget nih masya allah luar biasa mudah-mudahan keluarga besar juga selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan amin berikutnya persahabat kita lihat juga Sebelumnya Papa Bilar mengunggah sebuah postingan yang sangat luar biasa Akhirnya persahabatan terjawab juga nih langsung dari Papa Bilar Bahwa Kaur Salim ini langsung persahabatnya berkolaborasi bersama Leslar Entertainment Apalagi tentunya banyak sekali kejutan-kejutan yang kita dapatkan Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya Wow, Masya banget ya Korudu Salim lihat sudah memakai Jaket Leslar Entertainment Sudah fix, sudah dipastikan Leslar akan membesar Leslar akan berkembang Dan akan selalu menjadi kebanggaan fans sejatinya Dan alhamdulillah persahabat ya Kita juga mendapatkan info nih bahwa Press conference akan dilakukan di bulan 2 ini Mudah-mudahan acaranya lancar dan acara ini dibunahkan Itulah tentunya info dari Rudi Salim ketika Podcast bersama Bang Helmi Yahya Berikutnya kita lihat juga persahabat Nih, Masya Allah banget ya Kau Rudi Salim masih di rumah Leslar Dan kita salafok dengan Papa Bilar Ini rambutnya rambut baru ya Tuh, wow ganteng banget ya Papa Bilar mudah-mudahan sukses mudah-mudahan apapun yang dilakukan diberikan kelancaran dan kemudahan momen ini pun diunggah kembali oleh akun family anusko 23 banyak sekali tanggapan banyak respon yang diberikan ya ini dari akun cimoci karang mengatakan rambut baru katanya itu wow tambah ganteng amat ya sekarang masya Allah banget sudah dipotong dan kita lihat juga nih ke komentar berikutnya Ya, ini dari akun Instagram, Score MaidanScoreAufi mengatakan Kasep kakak rambut baru Wah, semua salvok banget dengan Papa Miller ya Rambutnya sudah dipotong, rambut baru luar biasa Makin ganteng, makin kinclong pastinya Dan kita lihat juga ke keunggahan berikutnya persahabat Sudah di-up vitamin bahagia yang ditunggu-tunggu oleh warga Konoha Kapan sih vlog botoran di app akhirnya persahabat sudah di up juga di channel youtube Leslar Entertainment Ini Leslar lagi motoran Persahabat ya dan makan bareng Sambil bagi-bagi duit Wow luar biasa banget ya Itu sama-sama kita dukung juga nih Untuk karya-karya terbaik Leslar Entertainment Karena ini seru banget Apalagi persahabat ya Untuk Vlog Leslar kali ini berbeda banget dari vlog-vlog sebelumnya, mantap dan sekarang lebih bagus persahabat ya. Kita lihat juga nih, ini momen spesial ya ketika dia vlognya Leslar kita lihat di sini bang Lintar lagi memenuhi challenge dari Papa Bilar untuk memakan cabai rawit ya satu mangkok kecil tuh bersahabat langsung dilakoni oleh bang Lintar karena hadiahnya satu juta dari Papa Bilar langsung ditransfer oleh Papa Bilar wow dan di sini kita lihat bunda Lesti kejuara pun ini sang baik hati banget ya bunda Lesti Luar biasa memang tentunya panutan banget Selalu menjadi orang baik Mudah-mudahan dan selalu menjadi salah inspirasi Untuk kita semua Amin Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana to stay tune Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya ini informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar